Serta klik tombol notifikasinya para tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesnar tentunya Baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita Tentu kita merasa bahagia dan bangga para ya Alhamdulillah semalam tentu kita semua disuguhkan banyak sekali vitamin bahagia di acara OCR Ngedek Les yang pertama kali ditemani oleh sang suami tercinta kakak Rizky Bilar. Kegagalan pertama persahabat kita lihat aja ya ini adalah momen ketika Dedek Lesti kakak Bilar Dan tim sampai di lokasi Penginapan persahabat ya masya Allah sambutan dari masyarakat dan fans sejati Leslar ini luar biasa persahabat ya perhatikan di situ langsung Disambut meriah persahabat, ya Dan kita lihat juga Jadi Lesti langsung dijaga Dan tentunya digandeng oleh kakak Bilar Masya Allah Kita lihat persahabatnya begitu sayangnya Seorang Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora Makin bangga Makin bahagia sekali mengidolakan mereka persahabat, ya Tetap selalu menjadi fans yang baik Untuk menjaga privasi Idola kesayangan kita Masya Allah luar biasa Ini lagi PPKM saja Warga antusias banget, para sahabat dihapal ya, lagi. Nanti, kalau sudah normal, pastinya akan lebih membeludak. Luar biasa, mudah-mudahan tentunya sehat selalu. Pokoknya, untuk kita semua dan selalu bahagia, tetap selalu dukung karya-karya dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilan. Untuk berikutnya, para sahabat ya, kita lihat juga di sini ada unggahan spesial banget ya. Ini momen ketika dia Lesti tampil nih di acara off Air Semalam*, masya Allah. Ternyata rame banget, katanya diajak nyanyi bareng, malah teriak-teriak tuh. Kata yang melihat langsung nih, bersahabatnya di lokasi. Memang Dedek Lesti semalam tampil sangat cantik banget, ya, Anggun memakai gaun warna biru Masya Allah. Kalau kualitas suara jangan ditanyakan lagi, memang Dedek Lesti adalah ratu dari suara LARSAHBAJI ya, Masya Allah. Tuh, terlihat, para penonton saja terkesima saat melihat lasib tampil di acara of air semalam luar biasa mudah-mudahan bahagia sehat selalu kayak untuk idola kesayangan kita untuk ke kabar berikutnya juga kita lihat di ya, bersabat ya ternyata tentunya semalam juga langsung OTw Lombok nih untuk istirahat Teng Sekongkang Sumbawa OTW Lombok sleeping time kata itu Alhamdulillah tentunya perjalanan memang jauh banget ya kita juga pastinya melihat ada elasti di capek apalagi Kak Bilar, selalu setia persahabat ya mudah-mudahan mereka sehat dan selalu bahagia amin dan kita lihat juga berikutnya ini adalah momen ketika di dalam kapal nih persahabat yang nyebrang tuh Masya Allah ternyata semalam tentu mereka naik kapal persahabat ya ini adalah fans sejati nih kita lihat persahabat yang pakai kacamata ini adalah fans sejati dari Lesla walaupun gak foto bareng Lesla Bareng timnya aja sudah bahagia dan bangga di Persahabat yang luar biasa. Ternyata bahwa yang sayang terhadap idola kita Persahabat ya makin terharu bahagia. Mudah-mudahan tentunya fans sejati tetap kompak tetap solid untuk selalu doakan yang terbaik Persahabat ya. Berikutnya kita lihat juga nih ada sebuah unggahan momen juga ketika Dedek Elasih tampil lagu pertama dengan menyanyikan lagu egois ya. Kita lihat di sini perhatikan Bang Boril siap siaga bersahabat ya untuk menjaga les. Ini luar biasa, baru tampil, sudah teriak-teriak bersahabat -teriak, ya, penonton yang ada di lokasi. Aduh, bang, menjaga pengen ikutan nih. <N�ah> luar biasa bersahabat ya, beruntung banget nih yang ketemu langsung dengan Dedek Alansi Kejora. Dan pastinya bahagia minta ampunin persahabat ya postingan ini dipost kembali oleh akun sendal putih and skor Ada kalimat kiosan juga yang dituliskan pas dede masuk ke panggung dan bang boril siap jagain dedek tuh siap siaga persahabat ya. Dan kita lihat di sini banyak sekali tanggapan, banyak sekali komentar yang sangat positif yang diberikan. Salah satunya dari akun Asia Purba mengatakan. Cara artis penyanyi yang profesional dengan menunjuk mic lalu jari nunjuk ke atas tanda minta volume dinaikkan salut salut Masya Allah Memang luar biasa persahabatnya dan kita lihat juga komentar lain dari akun ermina anskor Wiradi, sastra mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah cantiknya dedek santun lagunya syahdu enak banget sampai berinang air mataku bangga Luar biasa pasti kita sebagai fans sejati merasa bangga dan bahagia kepada idola kita ini dan kita lihat juga komentar lain ini para sahabat yang diberikan dari akun Instagram. Senja 9162 mengatakan, masya Allah, dedek ini bisa menempatkan kalau udah nyanyi manggung, wow. Tapi kalau di rumah polos, no make up, kalaupun pakai tipis-tipis sehat terus idolaku, masya Allah, persahabat ya. <guluh> Doakan selalu, mudah-mudahan selalu bahagia dan sehat, dan selalu memberikan kejutan vitamin untuk kita semua para fans. Dan untuk berikutnya juga kita lihat persahabatnya masya Allah. <guluh> Tentunya di akhir dedek lesti manggung. Kita lihat kekiutan yang hakiki, diperlihatkan, disuguhkan langsung oleh kakak Rizky Bila, Dan tidak lansi kejora aduh di ya, tentunya tidak lansi oleh sang suami Ternyata sang suami nunggu di dalam mobil Dan terlihat senyum bahagia mereka, para sahabat ya, Alhamdulillah Tentunya acara berjalan dengan lancar dan tentunya ditutup dengan vitamin yang sangat luar biasa, membahagiakan kita lihat di kolom komentar nih para sahabat yang perhatikan Dari akun Lestari mori Foto ini tersirat banyak makna Bilar Masya Allah teduh banget Ada rasa haru dan bangga Dia sama istrinya dan dedek biarpun capek Dia bahagia ada di tempat untuk berteduh Tuh para sahabat ya Positif banget persahabat ya komentar dari salah satu fans yang selalu mensupport dedek dan kakak Bilar Untuk berikutnya kita lihat juga tuh Masya Allah terlihat dari kejauhan juga banyak sekali yang memfoto Dan kita lihat juga persahabat ya, dalam postingan foto ini Dari jarak jauh terlihat Tentunya, kakak Rizky Pilar sesayang dan sebucin itu sama istrinya. Tuh, masya Allah, luar biasa, semakin bangga dan semakin bahagia selalu. Pasang baja ya, ini bersama pengantin ya. Ketika Dedek Lesti masuk ke dalam mobil, tuh, masya Allah, luar biasa terlihat bersahabat ya bahagia dari pengantin juga. Yang tentunya, alhamdulillah, Dedek Lesti bisa hadir dan bisa tampil. Di acara pernikahannya Masya Allah, luar biasa persahabatnya Dan ada pengakuan juga nih Kita lihat persahabat, ya ada sebuah kalimat dan postingan, mohon maaf intinya gua cuma mau spoiler, kalau Rizky pilar Itu baik banget Dan cakepnya gak kuat Dan lah kejora secantik itu guys Kayak Barbie hidup katanya tuh Udah lah, no words, describe the beskrab, bodem, bod Katanya Masya Allah Persahabatnya dari jarak jauh Tentunya terlihat memang kakak Bilar sangat cakep dan tentunya tidak klasik cantik banget semalam persahabat ya kita merasakan juga kebahagiaan walaupun lihat dari layar ya berikutnya kita lihat juga di sini ada info soal dede eliasi semalam di acara off air pas ya jawab di sini ya guys katanya tuh dede harusnya nyanyi enam lagu tapi dikarenakan keterbatasan waktu dan pihak panitia tidak mau ada kerumunan warga yang terus berdatangan dari berbagai daerah yang semakin memburuk akhirnya di stop pas selesai lagu ketiga dede saja sampai bingung tuh katanya tentu dede eliasi semalam tidak langsung balik ke jakarta tetapi tentunya balik otw ke lombok penginapan persahabat ya dikarenakan Tentunya menghindari kerumunan Yang sangat membeludak semalam Wow luar biasa persahabat ya Dan kita doakan saja Mudah-mudahan sehat selalu Pokoknya untuk Leslar Dan kita masih menunggu kejutan Dan kabar baik selanjutnya tetap stay tune Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya di informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh